Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, telah menetapkan untuk periode I, November 2022, harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp200,51 per kilo menjadi Rp2.517,26 per kilo, yang ditetapkan pada Selasa, 15 November 2022. Berikut harga sawit Provinsi Kalbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalbar. Sawit umur 3 tahun Rp1.875,72 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2011,54 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.153,97 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.221,62 per kilo sawit umur 7 tahun 2301,07 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2376,69 rupiah per kilo, sawit umur 9 tahun 2418,50 rupiah per kilo, sawit umur Oktober 20 tahun 2517,26 rupiah per kilo. Lantas sawit umur 21 tahun 2469,34 per kilo, sawit umur 22 tahun 2457,09 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2394,55 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2308,69 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2228,14 rupiah per kilo. Minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.880,50 per kilo, kernel Rp5.317,55 per kilo, serta indeks K89,22 Sekian harga sawit untuk tanggal 18 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.